Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat. Salam Hobi salam budidaya. Pada video yang lalu, saya membuka video atau berbagi video yang eh, saya beri judul "Doa Sinilah Imut". Oke, sahabat, karena menurut saya setiap eh, makhluk hidup tentu saja membutuhkan eh, kelayakan bagi tempat hidupnya. Dalam memelihara ikan atau berbu ikan Tentu saja antara ikan dan air itu adalah sebuah paket yang tidak dapat dipisahkan ya sahabat ya Akan tetapi air yang bagaimana Tentu saja air yang sesuai dengan kebutuhan dari eh, kehidupan ikan-ikan yang kita pelihara Itu pasti ya sahabat ya tumbuh kembangnya atau lekas besarnya ikan itu sangat e, dipengaruhi dengan faktor kesehatan sahabatnya, jadi apabila ingin lekas panen tentu saja e, kesehatan ikan-ikan yang kita budidaya itu harus benar-benar terjaga -benar yang terutama e, dari kondisi airnya lalu pola makan dan tentu saja apabila ikan-ikan kita sehat, nafsu makan serta pola makannya pun akan jauh lebih e, bertambah, sahabat. dan otomatis ikan-ikan kita e, akan lebih cepat tumbuh besar, sudah pasti akan lebih cepat panen. Dan menurut saya pribadi, bahwasanya dalam berdaya ikan itu ada beberapa sisi-sisi yang uh, bisa kita nikmati sahabat ya, selain uh, bisa untuk menanam penghasilan, tentu saja kolam ikan bisa menjadi sebuah tempat untuk hiburan yang menyenangkan untuk melepaskan penat sahabat ya setelah seharian kita beraktivitas di luar yang kadang juga sering melelahkan. Seperti kebiasaan saya ketika di sore hari, sahabat, sambil ngasih makan ikan, ngopi-ngopi di tepi kolam, menghabiskan waktu sore, serasa ada kenikmatannya tersendiri. dan itu sepenggal cerita dari pengalaman saya ketika berbudidaya ikan dan tentu saja saya tidak bisa menceritakan secara menyeluruh akan tetapi banyak segi-segi positif di dalam melakukan budidaya ikan oke sahabat demikian sharing saya tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapat di dalam melakukan budaya dan mudah-mudahan e, bisa bermanfaat bisa menghibur dan bagi sahabat yang baru saja menemukan channel ini bantu di subscribe like serta komen dan jangan lupa pula bunyikan tanda loncengnya agar saya selalu bersemangat untuk membuatkan video-video yang baru baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya saya mengunggah tentang destinasi wisata terutama di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke sahabat, salam satu hobi, salam budidaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.